untuk Cinta Abadi Leslar jangan sampai lupa spesial pengajian dan upacara adat persahabat ya Jam 2 siang nanti bakal ada kejutan yang kita dapatkan yakni acara prosesi pengajian, pengajian menuju halal Masya Allah luar biasa persahabat ya Jangan sampai lewat, jangan sampai ketinggalan siang ini jam 2 Dicatat jamnya untuk menyaksikan acara tentunya Cinta Abadi Leslar jadi alas ini disitu menuliskan sebuah kalimat caption Persahabat ya Yuk stand by sekarang Tuh persahabat ya 3 jam lagi dek Kata Lesti Bilar Galeri Underscore semangat katanya ya Bismillah lancar Itu diberikan komentar dari akun Lesti official Masya Allah luar biasa dukungan dari fans Sungguh kompak dan solid Persahabat ya Kita lihat juga keunggahan berikutnya Bapak Daniel pun mengingatkan kita Untuk standby terus Di channel ANTV Jangan sampai ketinggalan Menyaksikan Cinta Abadi Leslar Spesial pengajian dan upacara Adat Dan berikutnya para sahabat ya kita mendapatkan Informasi uh, ketika Live Instagram Risky Makeup Semalam para sahabat, ya. Ini bang gorgeous nih Yang mana ada pertanyaan Soal Acara pengajian hari ini live atau tidak Tentu Kariski Makeup menyampaikan bahwa Pengajian Lesti dan Bilar itu live para sahabat ya. Masya Allah luar biasa Tentu Bang Goresbun akan Menghadiri acara tersebut Untuk make Ibunda in Lesti Kejora Masya Allah luar biasa para sahabat ya. Kita mendapatkan kejutan kembali yang mana tentunya langsung dari kariski make up Selaku make up dari ibunda tercinta Lesti Kejora Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Tetap antingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh